Oke, okay, teman-teman kita kembali lagi um, di ini ya. Di bagian akhir video uh, game Planet Jumper ya. Nah, di bagian ini kita akan mencoba membuild. Membuild um, apa namanya? game kita sehingga bisa dijalankan di layar join. Pasti yang pertama yang harus uh, harus lakukan adalah make sure Unity Anda sudah ada modul Android SDK-nya, Android Build, Android Build Edit, uh, Android build nya ya. Kalau memang sudah ada, kalian bisa masuk ke Build Setting, File, Build Setting. Nah pastikan di sini muncul ya Android, uh, ada logo Androidnya di sini. Nah, um, ket, uh, Anda klik Android-nya di sini, kemudian nanti di bagian bawah ada tombol Switch Platform. Jadi kalau misalkan Kondisi awalnya ada di PC, artinya kita menggunakan platform PC untuk membuild game kita, maka Anda klik Android, kemudian klik tombol switch platform di sini. Nah, tunggu beberapa saat, beberapa menit, uh, di mana Android akan, sorry, Unity akan melakukan uh, reload aset-aset dan semua resource yang diperlukan untuk dipindah ke Androidnya. Silakan di-pause dulu videonya. Anda switch platform dulu. Kalau sudah, kita kembali lagi. Oke, baik teman-teman. Sekarang, kita sebelum build and run, menjalankan, uh, mengkompil ya game kita, supaya bisa run ke handphone, pertama-tama kita klik player setting dulu teman-teman ya. Di player setting ini, kita um, klik bagian player, Anda bisa ganti companion name, kalau mau ya di sini, Anda bisa ganti, Product name, um, kemudian versi, lalu yang uh, terpenting selanjutnya adalah, enggak, saya cek, bagian default orientations, ya. Di bagian default orientations, kita, karena game kita portrait, jadi kita nggak kepingin game kita ini uh, auto-rotate, gitu ya. nggak kepingin auto-rotate, jadi kita akan memaksa game kita agar dimainkan uh, Portrait. Defaultnya adalah auto-rotations, ya. Jadi kita paksa agar gamenya dimainkan di secara Portrait. Nah, teman-teman, kalau sudah, semuanya sudah oke, okay. saya tutup dulu. Sekarang saatnya kita membuild and run. Jadi anda klik build and run. Nah, anda diminta untuk membuat folder uh, tempat meletakkan output dari game anda. Jadi di sini saya bikin folder output. Kemudian saya beri nama planet jumper apk misalkan tekan save yes um, tunggu beberapa saat pastikan uh, handphone anda sudah terkoneksi dengan uh, ini ya dengan apa namanya uh, laptop atau pc yang sedang dipakai sekarang ini kemudian pastikan developer options-nya nyala usb debugging-nya nyala sehingga handphone anda bisa diinstal. Dengan game yang kita sudah build melalui Unity, oke, okay. tunggu beberapa saat, teman-teman. Nah, uh, gamenya sukses terinstall ya di smartphone saya, dan um, Anda bisa mainkan, oke, okay, dengan uh, menekan tombol ini adalah nya ya, ketika kita jam sangat lambat di sini, di anda bisa selidiki sendiri. Nah ini gamenya dan um, ya yep, gravitational pull-nya berjalan dan saya kita coba testing game over nih teman-teman. Ya game over kita restart lagi. Nah seperti itu uh, gambaran dari bagaimana caranya kita membuild project kita sehingga running di Android. Uh, Cara yang sama bisa Anda pelajari juga di slide untuk membuild di platform iOS, teman-teman. Ya, oke, semoga bermanfaat uh, materi hari uh, Minggu ini, dan kita jumpa lagi dengan materi yang baru Minggu depan. Sampai jumpa lagi.